Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Blind Project Channel Youtube paling blind Sa Indonesia Raya Oke di video kali ini lain project akan membuat video tentang bagaimana caranya menyablon cup alias gelas plastik yuk cekidot guys ini yang pertama kita pasang dulu uh, screen alias masteran ini guys kebetulan ini pernah bukan pernah ini sering dipakai ya jadi ya gini ada bekas warnanya kalau masih baru dulu ya putih jadi kita gosok-gosok dulu biar tidak buntu besoknya pakai uh, apa namanya ini pak M4 uh, M4 ya jadi usahakan rekan-rekan uh, kalau mau buka usaha sablon kayak gini pakai masker ya double dobel karena baunya sangat lumayan sih jadi ini mesinnya seperti ini penampakannya <SILENCIO> Kita kasih warna ya, alias uh, kecap. Diuji coba dulu dipakai kertas teman-teman apakah ada yang melapor atau... Um, atau gimana buntu ya istilahnya Ini kebetulan kita mengerjakan punya CCK Kapnya CCK CCK ini salah satu UMKM anjalan di daerah saya ya Panjangan dari Cici Kuliner Oke ini tes yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua sudah agak lumayan, sudah nggak begitu melorot. Dan ini yang ketiga. Oke sudah layak kayaknya. Langsung kita masukkan cupnya. Tinggal tarik aja, teman-teman. Oh wow, mantap ini. Udah jadi jadi tinggal gini aja diulang-ulang sampai selesai ya. kemudian ini ditaruh di rak karena memang ini mengerjakannya sendiri <laughs> jadi ini istilahnya DJ nih teman-teman borong lah ini butuh waktu berapa menit untuk kering pak Menutaran, penuh Siap-siap Jadi kalau ini nanti full ya Sampai sini Ini sudah otomatis kering Mantap Sebenarnya untuk cara-cara Nyetem mesinnya sendiri Nanti bisa di apa ya disesuaikan sama teman-teman sendiri karena memang beda orang biasanya beda ini nanti yang penting intinya di sini eh, agak ditekan biar warnanya keluar semua di cup ini. Nah. Ini malah sampai siakal dikasih, <tuk> <tuk> dikasih gombal ini. Pokok bagaimana enaknya lah nanti. kadang kalau terlalu banyak warna yang keluar juga nggak bagus, alias blooper. Kita lihat dari sisi sebelah sini, teman-teman. Kalau sudah terbiasa pasti mudah dan cepat ini Rata-rata Dalam satu jam sudah menghasilkan e, Berapa kapak? Seribu Iya seribu ya Dalam satu jam Menghasilkan seribu kap Itu kalau sudah terbiasa Kalau masih baru belajar ya sabar Teman-teman Ini alatnya Didatangkan langsung dari Surabaya Pak Surabaya jadi sama dulu awal-awal juga masih kita nyari seteman alias setelan lah istilahnya ya Gimana caranya biar bisa cepat dan hasilnya bagus ini cup ukuran berapa Pak? 14, 14 ya jadi nanti, ininya apa istilahnya yang di bawah ini eh? molding molding molding molding <laughs> Sari -sari. molding guys ini moldingnya ini juga macam-macam nanti menyesuaikan ukuran glass alias cupnya ya ini yang cup ukuran 14 yang bawahnya agak cembung. oh enggak ya oval Pak 14 oval. 14 oval dan untuk perlu teman-teman ketahui rak gelas plastik ini buatan sendiri jadi memang sengaja dibuat biar mempermudah proses karena ini semuanya borongan ya di di sendiri jadi satu satu baris ini isi 10 10 cup alias gelas plastik jadi totalnya ini kalau penuh 50 gelas alias pak. alias satu pak ya satu pak gelas plastik itu kan isi 50 jadi pas ini dan biasanya juga ini kalau sudah penuh sudah bisa di istilahnya apa ya diangkat atau mungkin langsung didobeli gini ya biar lebih efisien jadi ngangkatnya nanti istilahnya apa Pak bahasa Jawa mesisan sekalian nah jadi seperti ini teman-teman langsung yang atas didobeli aja karena sudah kering kalau sudah nyampe bawah sini tadi penuh silahkan kembali ke atas lagi ya tekniknya seperti ini biar lebih efisien ini untuk tadi apa namanya ini pak? lupa saya pak molding nah moldingnya ini yang untuk ukuran-ukuran lain ya seperti ini ada jadi kalau yang ini tadi ukuran 14 Untuk ukuran yang lain ini banyak moldingnya Bisa menyesuaikan Jadi untuk teman-teman yang minat silahkan langsung hubungi saja Nomor yang ada di deskripsi Saya taruh di deskripsi nanti Barangkali minat maunya nyabulon cup glass Silahkan dihubungi Oke saya rasa video kali ini cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.